antar macam-macam jadi kalau saya pikir dari kejadian ini saya cuman berpikiran ini adalah sesat satu kebodohan atau kedunguan kalau kata Bang Rocky kayaknya ini kaum-kaum orang yang gak beragama karena Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh apa kabar semua sobat-sobat uh, Alvaro Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung video-video saya selama ini uh, Adapun kali ini saya akan uh, mengomentari satu buah kejadian atau satu buah kasus di media sosial yang sedang viral, yang banyak sekali saya temui di beranda-beranda YouTube saya di timeline saya atau di sosmed yang saya gunakan, itu banyak banget beredar bahwasanya ada satu buah uh, kejadian kontroversi yang banyak diperbincangkan di media sosial sekarang ini tentang pasar muamalah yang ada di Depok Beji. Kita saksikan cuplikan dari video pasar muamalah tersebut ini ini. Nih. Harus orangnya. Bentar. Yuk kasih lihat Bu Tirna. Nih, jelek Bapak. Kok oh, jelek? Ya, Sama Kang Abdar, bentar. Di, di, di. Ini kegiatan apa sih Pak? Jadi ini namanya Festival Hari Pasaran, jadi kita ingin mengembalikan sunnah rasul di pasar. Jadi Nabi mengatakan sunnahku di pasar sampai sunnahku di masjid. Jadi pasar-pasar itu harus terbuka untuk umum, tidak boleh ada sewa, tidak boleh ada pajak, tidak boleh ada riba. Dan yang paling penting adalah kita di dalam FAP ini menggunakan alat tukar sunnah. Dan perlu kalian ketahui Pasar Muamalah yang ada di Beji Depok Itu sendiri sudah berjalan Keluatan tahun yang lalu Dan uh, memang Transaksi yang digunakan Di Pasar Muamalah Depok Di Beji sana menggunakan uh, Satu buah koin uh, Dirham dan Dinar Seperti ini Ini adalah koin dirham uh, yang dipakai Untuk transaksi Di sana Pada saat kita mau bertransaksi di sana itu kita menukarkan koin satu dirham dengan sejumlah uang Rp70.000 dengan satu keping koin dirham. Nah, ini adalah pasar muamalah yang ada di Depok. Yang ramai diperbincangkan netizen di sosial media yang banyak sekali nyinyiran-nyinyiran yang mengklaim bahwa itu adalah buah dari Uh, sistem hilapah lah atau HTI lah jadi cuma konyol kalau saya bilang banyak banget pendapat netizen nit ini yang konyol dan juga banyak juga memang orang-orang yang uh, pada dasarnya mengerti namun ikut juga nyinyir saya cuma mau kasih perbandingan ada uh, satu pasar lagi yang Bukan ada pasar kaget di beberapa daerah, bukan cuma satu yang pernah saya lihat dan suka juga saya ikutin uh, perkembangannya, yaitu pasar uh, Kamis, Kliwon, dan pasar uh, di daerah mana. Coba kita lihat cuplikannya. Nah, ini adalah pasar yang menggunakan uniknya. Dalam transaksi jual beli di pasar ini tidak memakai uang. Panitia pun menyediakan tempat penukaran uang dengan koin di sejumlah titik. Selain itu, seluruh pedagang juga memakai busana khas Jawa. Pasar kuliner Sor Greng ini sudah beroperasi sejak awal tahun 2019 dan hanya buka setiap pelibut. Kamu berkunjung ke pasar Kamiswage yang ada di Desa Penggarit, Taman Pemalang, Jawa Tengah. Pasar Kamiswage ini sendiri, Sesuai dengan namanya, diadakan setiap hari Kamis Wage Atau sebulan sekali Tempatnya sendiri berada di Benowopak, Park Yaitu tempat wisata yang dibentuk oleh Bung Desa tempat. Malah uh, di luar mata uang rupiah Atau sesuatu yang kurang, uh, tidak berharga Seperti menggunakan kayu dan ada juga lembaran voucher yang uh, saya pikir nggak ada harganya gitu dibandingkan dengan satu keping koin dirham atau dinar yang jelas-jelas memang itu adalah satu benda atau suatu alat uh, berharga. Jadi kalau kita mau kalah kembali banyak banget transaksi yang notabene juga nggak ada uh, nggak menggunakan rupiah tanpa menggunakan uang rupiah gitu dan saya pikir juga nggak ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban penggunaan mata uang rupiah untuk di barter atau di jual beli karena mata uang itu bisa berlaku uh, untuk mata uang asing mata uang manapun kita bisa transaksi di negara manapun termasuk di negara kita Indonesia ini cuman saya pikir Uh, dilihat Kalau kita lihat dari kejadian tadi Banyak banget pasar-pasar tradisional Yang juga banyak diekspos oleh media Namun di sini pada dasarnya uh, Kelihatannya para, para nyinyers ini Para orang-orang yang selalu nyinyir Dengan apapun tindak tanduk Apapun kejadian Yang berhubungan atau berkaitan Dengan program yang dijalankan Berdasarkan uh, satu buah Syariat atau Islam Jadi kalau saya pikir gini, aneh aja. Pada saat satu hal yang berkaitan dengan Islam itu selalu disudutkan dengan kata-kata hilafah, dengan kata-kata HTI yang dilarang pada saat dikemas di luar dari Islam. Toh, sah-sah aja, nggak ada masalah. Orang pun nggak ada yang memperhatikan atau...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 itu selalu nyinyir atau selalu benci dengan apa yang ada di Islam. Jadi, kebencian dengan uh, yang namanya Islam itu udah mendarah daging ke kaum-kaum ini. Yang saya juga nggak tahu, dia mereka itu seorang-orang beragama atau nggak, karena setahu saya, walaupun dia beragama Hindu atau Kristen sekalipun, kayaknya nggak berpikir sampai yang terlalu <coughs> jauh mencampuri urusan keagamaan agama lain dan kalau untuk orang Islam sendiri saya berpikir gini, saya juga banyak punya teman dari kalangan umat Nasrani, selain umat Nasrani saya juga punya teman umat Konghucu dan saya pikir saya juga nggak pernah berpikir buat mempermasalahkan sesuatu kebiasaan dia untuk rutinitas keagamaan karena itu, itu ranah agama yang diatur undang-undang juga dilindungi, dan itu hak kebebasan buat uh, kita sebagai warga negara menjalankan agamanya sesuai dengan ketentuan uh, aturan keagaman itu sendiri. Kedua, kalau untuk sistem yang ada di muamalah, kita balik lagi kembali ke sistem muamalah yang ada di Depok kemarin. Uh, yang kita kenal yaitu adalah sistem uh, jual beli barter. Kalau nggak salah, aktivitas saya itu jualan, jualan juga, sama jualan online. Ini adalah gudang uh, dagangan online saya yang saya jual di marketplace. Ada beberapa marketplace. Dan saya juga selain menerima penjualan online, penjualan offline yang sering kali juga kita membarter barang yang kita jual itu dengan satu buah barang yang berharga. Seperti misalkan uh, saya juga pernah barter dengan satu gram emas dari uh, barang dagangan saya yang saya jual. Atau dengan barang lain, dengan tukar tambah itu sama juga sistem barter tukar tambah dan saya pikir sah sah aja nggak ada yang perlu dipermasalahin ini yang mau permasalahin ini kaum kaum yang memang selalu benci dengan islam itu aja saya pikir dan uh, buat uh, kalian kalian semua yang uh, punya komentar silahkan kalian tulis komentar di kolom komentar di bawah ini uh, apa pendapat kalian tentang uh, pasar muamalah dan orang orang yang nyinyir tentang pasar mulamalah yang kemarin sempat viral di medsos itu terima kasih buat uh, kalian semua udah mendukung channel saya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.